Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. 12 Manfaat Jahe Untuk Kesehatan Yang Wajib Anda Tahu Jahe adalah rempah-rempah yang telah lama digunakan dalam berbagai masakan dan pengobatan tradisional. Beberapa manfaat jahe yang telah diteliti dan terbukti secara ilmiah antara lain. 1. Mengurangi Mual dan Muntah Jahe telah terbukti efektif dalam mengurangi mual dan muntah, baik yang disebabkan oleh kemoterapi, kehamilan, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu. 2. Mengurangi Inflamasi Jahe mengandung senyawa anti yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tubuh, baik pada kondisi akut maupun kronis seperti osteoartritis dan rheumatoid arthritis. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jahe mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih mampu melawan infeksi dan penyakit. 4. Menjaga kesehatan jantung. Jahe dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah sehingga dapat membantu menjaga kesehatan jantung. 5. Mengurangi risiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu mengurangi risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker usus besar dan kanker payudara. 6. Membantu mengontrol gula darah Jahe dapat membantu mengurangi kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas insulin. 7. Membantu menurunkan berat badan Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu meningkatkan metabolisme dan membakar lemak sehingga dapat membantu menurunkan berat badan. 8. Menyembuhkan pilek dan flu. Jahe memiliki efek antiinflamasi dan antibakteri yang dapat membantu mengurangi gejala pilek dan flu seperti pilek, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Anda dapat mencoba minum teh jahe atau menambahkan jahe ke dalam masakan untuk membantu mengatasi gejala pilek dan flu. 9. Meningkatkan pencernaan. Jahe telah terbukti efektif dalam meningkatkan pencernaan dan mengurangi masalah pencernaan seperti gas, kembung, dan mual. Jahe dapat membantu merangsang produksi enzim pencernaan dan meningkatkan motilitas usus. 10. Mengurangi stres dan kecemasan. Jahe dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan dengan menstimulasi sistem saraf dan mengurangi peradangan pada otak. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa jahe dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. 11. Menjaga kesehatan kulit. Jahe mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan sinar UV. Jahe juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi peradangan pada kulit. 12. Meningkatkan libido Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu meningkatkan libido dan fungsi seksual pada pria dan wanita. Jahe memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan. Namun perlu diingat bahwa penggunaan jahe harus dalam dosis yang sesuai dan tidak boleh berlebihan. Jahe juga dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, sehingga sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi jahe secara teratur.